Untuk menentukan pilihan siapakah yang akan memimpin Lombok Tengah untuk lima tahun ke depannya. 13 tim pakar dan ini sejarah dalam pilkada dimanapun berada. Dan inilah 13 tim pakar, tim penyusun materi depan, pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020. Profesor Insinyur Haji Sunarpi, PhD Guru Besar Bioteknologi Fakultas PIPA Universitas Mataram Rektor Universitas Mataram tahun 2009 sampai dengan 2017 Koordinator Pusat Unggulan Biosain dan Bioteknologi Universitas Mataram Agus MSI Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Keahlian Tata Kelola Pemerintahan Dr. Ariwah SH, SHMH Dosen Fakultas Hukum Unizar keahlian dan kepakaran dalam bidang hukum kenegaraan. Brigjen Pol Drandus Gede Sugianyar Dwiputra SH MSi, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dr. dr. Lina Nurbaiti MKes FISPH FISCM kepakaran Public Health Community Medicine and Stunting Universitas Mataram. Dr. Falahuddin MAG, Bidang Keahlian Pendidikan Agama Islam, Ketua PW Muhammadiyah, Nusa Tenggara Barat. Dr. Jumarim, Doktor Bidang Islamic Studies atau Dirosa Islamia di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dr. Andus Haji Lalu Hajar Asmara MT, Ahli Perencanaan Daerah dan Regional. Lalu Muhammad Hayanul Haq, LL.M. PhD Kepakaran di bidang hukum, intelektual properti, kontrak dagang internasional, dan transfer teknologi alumni Ultra University Belanda. Profesor Dr. Agil Al Idrus MSI, guru besar Biologi Universitas Mataram. Profesor Dr. Mansur Afifi, guru besar Ekonomi Universitas Mataram, alumni Universitas Boham, Jerman. Profesor Dr. Suprapto, Mag guru besar sosiologi Direktur Paskasarjana UIN Mataram, pertama merias sekali lagi untuk tim penyusun materi debat pertama ini. Hadirin, tiba saatnya kita akan memanggil satu persatu setiap pasangan calon untuk langsung berada di podium kehormatannya. Hadirin, dan inilah paslon nomor urut satu. Calon Bupati Lombok Tengah nomor urut 1 Insinyur Hajah Lala Prayatni Lahir di dihubung 15 Agustus 1965 Riwayat Pendidikan S1 Universitas Mataram Riwayat Pekerjaan Asisten 2 Setda Kabupaten Lombok Barat Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 1 Haji Sumum SPD SH MPD Lahir di Marong 31 Desember 1963 Riwayat Pendidikan S2 Unifa Riwayat Pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang. Paslon nomor 2. Calon Bupati Lombok Tengah, nomor 2, Ahmad Ziyadi SIP. Lahir di Peraya, 29 Maret 1978, riwayat pendidikan. S1, Universitas Muhammadiyah Mataram, riwayat pekerjaan. Ketua Praksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 2 Insinyur Lalu Aswatara Lahir di Rembitan 31 Desember 1962 Riwayat Pendidikan S1 Universitas Mataram. Riwayat Pekerjaan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah Pasangan ini diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat Paslon Nomor 3 Calon Bupati Lombok Tengah Nomor urut 3 Haji Masron SH, lahir di Perempung 9 April 1963 Riwayat Pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Mataram Riwayat Pekerjaan Kepala Dinas Ketanar Kekerjaan dan Transmigrasi Lombok Tengah Calon Wakil Bupati Lombok Tengah nomor urut 3 Haji Habib Ziyadi lahir di Pancor 4 Juli 1986 Riwayat Pendidikan S2 UIN Mataram Riwayat Pekerjaan Wakil Ketua Grand Hero Group, pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Berkarya Berikutnya paslon nomor 4 Calon Bupati Lomok Tengah nomor urut 4, Haji Lalu Fathul Bahri SIP Lahir di Aimual 31 Desember 1969, riwayat pendidikan S1 Universitas 45 Mataram, riwayat pekerjaan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 4 Dr. Haji Muhammad Nursiah Ssos MSI Lahir di Batu Jai 31 Desember 1963 Riwayat Pendidikan S3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Riwayat Pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar Partai Nasdem dan Partai PDI Perjuangan Selanjutnya Paslon nomor 5 bupati Lombok Tengah nomor urut 5 Dr. Hanus Haji Lalu Saswadi MM lahir di Lombok Tengah 28 Oktober 1961 riwayat pendidikan S2 Universitas Mataram riwayat pekerjaan Kepala Dinas Koperasi dan MKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Calon Wakil Bupati Lombok Tengah nomor urut 5 Insinyur Haji Dahron MM lahir di Mataram 4 Juli 1960 Riwayat Pendidikan, S2 Universitas Mataram. Riwayat Pekerjaan, Kepala Dinas Tantan Kota, Pertanaman, dan Kementerian Lombok Barat. Pasangan ini maju melalui calon perseorangan. Seluruh paslon telah berada di podium kehormatannya. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh tim pemenangan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh paslon di malam hari ini. Dan hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, tiba saatnya saya akan memperkenalkan siapakah yang akan membantu dan juga membimbing jalannya debat pertama di malam hari ini. Dan inilah moderator calon debat kita di malam hari ini. Doktor-dokter Lina Nurbaiti, Mkes FISPH, FISJN, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram 2008 sampai dengan sekarang. Riwayat Pendidikan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Bidang keahlian Tim Ahli COVID-19 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Kita sambut Dr. Lina Nurbaizi Terima kasih Mas Bimo Sakti Selaku MC Pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk keselamatan kita bersama Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Hadirin dan pemirsa TVRI Dimanapun Anda berada Debat Perdana Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Dengan tema tata kelola pemerintahan akan kita mulai. Saya Dr. Lina Nurbaiti yang akan memandu debat pada malam hari ini. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan kepada lima pasangan calon bupati dan wakil bupati kita tahun 2020. <tuh> debat ini akan kita lalui dalam enam segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi, pada segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman visi dan misi pasangan calon. Berikutnya, segmen keempat merupakan segmen masyarakat bertanya, paslon menjawab. Dan pada segmen kelima, para paslon akan saling bertanya satu sama lainnya. Dan diakhiri dengan segmen keenam atau closing statement. Hadirin dan pemirsa, kita akan segera memasuki segmen yang pertama. Sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat perdana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2020. Hai, hey, Bapak ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk Pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, contoh apok pencet ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas ke PPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta presok. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan seru, Kanitizer, alat penguruh suhu tubuh Baju khas untuk KTPS Desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di KPS Jika suhu tubuh memilih 37,3 derajat celcius Terdapat bilik khusus Tempat sampah Tintang tes yang akan diteteskan di jari Sebagai tanda sudah membeli Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke KTPS Nah, buatkan kopi bapak. Nah, Pi. Nah. Eh, ini kangen tahu sama Pipi. Kita udah lama gak ketemu, gara-gara corona. Kangen, kangen. Ini kan lagi corona, nggak ada itu ketemuan, ketemuan, nggak ada. Hah? <tuh> selo dulu om slow selo. Yang ini nih, ini nih caranya nih tuh. Ed ed ed ed, jaga jarak. Terus bapak maskernya mana? Oh, ada dong nah. Nah gitu Itu, dong. Kamu udah masak ini?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 Selur dulu om, selur, selur Yang ini nih, ini nih caranya nih tuh Eh, eh, eh, eh, jaga jarak Terus Bapak maskernya mana? Oh, ada dong nak Nah gitu Itu, dah. dong ke. Pemuda masa kini? by the Tanpa harus menentang kodrat. Karena bicara tak lagi mufakat Menjadi mutlak bahasa isyarat Gerakan tubuh yang kuat Untuk menghimpun satu hasrat hanya membuat berkeringat Walau tak ada lagi kata sepakat Mereka memiliki semangat Untuk bisa menjadi bangsa Indonesia Yang bermanfaat bersama kami di debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah 2020 sebelum kita masuk ke segmen satu mari kita saksikan tayangan berikut ini Lombok Tengah merupakan kabupaten beribu kota perayaan jadi salah satu dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten yang bermotokan Tatas Tuhu Trasna ini berjarak kurang lebih 32 km dari ibu kota Provinsi Mataram. Kabupaten Lombok Tengah identik sebagai kabupaten dengan pariwisata yang semakin berkembang. Baik wisata bahari, wisata alam, hingga wisata budaya ada di sini. The, Seger, dan An kini sedang mengalami pembangunan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus Madalika, KEK. Air terjun benang kelambu merupakan air terjun yang mengalir dari celah-celah tumbuhan di atasnya. Karena hal inilah, air terjun benang kelambu begitu eksotis dan sesuai namanya berbentuk seperti uraian kelambu. Terada di dekatnya terdapat pula air terjun benang Stuckel sangat menawan dengan dua air terjun yang mengalir di atasnya. Sanya jangan tersinggung kok ngejekku enggak Pasti akan memujimu dan juga rada sebagai tuan putri dan pangeran. Oh,